Ah. Hey. Tumben leh nyetrika baju Biasanya nggak pernah Kau baju Rangkipun nah, <tuk> kau dari jemuran biasanya Bagus-bagus loh leh Pelan-pelan <tuk> <tuk> Iya maksudku Kok tumben kali gitu loh leh Bukan apa-apa Iya, jangan gitu juga lah, Lek. Iya kan? Karena... kau kan mandi jarak. Kan? Iya, muncung kau lah. Iya. Marah kau, le Emosi. Nyanyi aku ini nyanyi, nyanyi. Tapi kan, udah makan ya kau, le. Kok kau tanya aku, gak ada lagi uangmu? Iya. Tadi, kau hina-hina aku, kau ejek-ejek aku sekarang lembut suaramu mau makan tahu ya tapi kan lek like, dengerlah ngomong-ngomong kok pengen kali aku makan pizza lah kayak mana itu lek like? ya makanya banyak uang mau kau banyak uangmu mau lah kau pun kayak mana lek like? siapa yang nggak mau uang Cuman kan caranya itu nggak tahu kita kau tahu kayak mana caranya hehe tahu dong ini tahu makanya kalau mau kau gosok dulu baju nih setelah dulu baju nih berkos tahu. oh enggak lah mau kau lah pula kocok kau suruh pula aku main gosok pandai kali kamu udah kalau kau enggak mau enggak usah yaudah lah enggak. tapi betul ya hmm. Ini lawah, nih. Ini enaklah. Suruh -suruh lawa. Apa makan enak lah, suruh-suruh lawa Apa-apalah, nanti makan pizza ya kan? Mana picanya? Belum sampai belum tadi. Aku udah mimpi, udah sampai. Mimi dia udah gak <tuk> Halo guys, Horas channel si bolta perputar putah, -putah. mengidur dengan mune, Gimana? Mengidur subscribe, jalan, jangan lupa kamu mau bagi diutok kamu, di kamu matulai jalan ngadung nilai like kamu nasibu bg beritamu itu komentari kamu asal jalan horas-horas kita sudah horas-horas-horas